Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anissa Syafika. Dengan NIM 26051171, di sini akan mempresentasikan mengenai praktikum modul, 9 yaitu um, mengenai hip sort. Hip sort sendiri adalah uh, program yang digunakan untuk sorting dengan menggunakan struktur hip. Ada beberapa langkah-langkah untuk mengimplementasikan heap sort, yang pertama yaitu kita menentukan array dengan data random, selanjutnya kita mengubah posisi indeks setiap item pada array, menjadi susunan struktur heap dengan cara melakukan trickle down uh, untuk setiap item pada indeks ke n per 2 kurang 1 hingga indeks ke 0, selanjutnya kita remove heap dan simpan dalam heap array mulai indeks terakhir untuk langkah-langkah tersebut itu dapat diimplementasikan dalam tiga kelas yaitu class node kelas heap dan heap sort app heap sort app uh, untuk class node sendiri itu digunakan sebagai objek dari item isinya adalah uh, data, kemudian ada method node sebagai konstruktor dengan parameter key dan get key serta set key selanjutnya uh, class heap Klas heap ini uh, secara umum isinya sama seperti pada pendahuluan hanya saja terdapat beberapa metode yang diperlukan untuk program heap sort ini yaitu ada metode heap dengan parameter size, metode heap ini sebagai konstruktor dengan parameter size e, dalamnya itu ada inisialisasi max size kemudian current size dan heap array yaitu kita membuat array baru dengan panjang size kemudian ada metode is empty selanjutnya ada metode insert add insert add ini parameternya berisi indeks dan value isinya yaitu kode untuk melakukan penambahan item pada hip array pada indeks sesuai dengan parameter sesuai dengan parameter yaitu yang tadi value selanjutnya ada metode trickle down dengan parameter indeks ini kurang lebih sama seperti pada pendahuluan selanjutnya display array juga sama seperti pada pendahuluan dan ada metode heap sort. Heap sort ini berisi kode untuk trickle down item pada indeks ke n per dua kurang satu hingga indeks ke 0 Kemudian kita remove dan kita masukkan hasil remove nya ke dalam array baru dengan panjang uh, sesuai jumlah dari yang kita remove tadi. Jadi di sini ada inisialisasi dan deklarasi n sama dengan current size yaitu uh, ukurannya, kemudian ada for nested loop di sini. Loop pertama itu ketika k sama dengan n kurang satu, dan uh, kedua itu ketika n per dua kurang satu, i sama dengan n per dua kurang satu. Yaitu seperti pada uh, yang tadi langkah-langkahnya yaitu kita melakukan trickle down item pada indeks ke n per dua kurang satu hingga indeks ke nol. Maka, setelah nested loop di dalamnya, itu ada perintah memanggil metode trickle down yang tadi dengan e, parameter i. Selanjutnya, setelah kita melakukan trickle down di sini, kita remove ini adalah langkah ketiga, yaitu remove heap dan simpan dalam heap array mulai indeks terakhir. Di sini, kita membuat metode baru keep, kemudian kita lakukan remove. Kita panggil metode remove tadi, remove yang ini. Kemudian, kita simpan nilai keep yang tadi ke dalam array hip array ber, e, berindeks. K, selanjutnya, sini ada method remove yang kita gunakan untuk e, remove Method remove ini kurang lebih sama seperti pada pendahuluan. Kemudian, ada juga display hip, sama seperti pendahuluan juga untuk hip sort app. Itu berisi method main itu method made. Kemudian di sini kita uh, inisialisasikan max size sama dengan 15 yaitu ukuran maksimumnya di sini kita kasih 15. Kemudian kita buat variabel hp untuk mengakses kelas hip dengan parameter max size yang tadi. Selanjutnya di sini kita buat looping. Ini berfungsi untuk um, memanggil membuat nilai random. Nilai random di sini. Jadi kita buat uh, value f sama dengan mat random kali 100. Kemudian kita panggil method insert at dengan indeksnya i dan value-nya v. Itu nilai random. Selanjutnya di sini menampilkan array sebelum diurutkan. Di sini array sebelum diurutkan kita panggil method display heap kemudian memanggil metode heap sort pada klasik heap untuk menjalankan proses sorting. di sini kita memanggil metode heap sort, kemudian menampilkan array setelah diurutkan. kita cetak setelah diurutkan, kemudian kita panggil metode display array. ya, jadi ini setelah di hasilnya seperti ini. array sebelum diurutkan 30, 21, 83 dan seterusnya. kemudian ini adalah heapnya selanjutnya di sini adalah e, setelah diurutkan 13, 19, 20, 21, 26, dan seterusnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh